ada satu cagar budaya pun disertifikasi Kota Palembang. Kalaupun ada satu, ini dilahirkan untuk dibulu. Saksi pejasi hari ini sudah tidak berjuang <tuk> ke mandi arsitek pejasi atau ke instansi yang lain. Nanti melalui forum ini sih akan melakukan lakukan laporan kepada pemerintah Palembang. Bagi para pemimpin tetap ada di tempatnya Kursi yang tinggalkan Untuk melalang ke sana kemari Kau, kau lihat rusak Kau lihat orang kau sakit Kau, kau datangin mereka-mereka Yang katanya kau perlu perhatian Tapi tidak pada kami para seniman Kepada sejauhan, kepada, kepada budayawan Bahkan bangunan tua di belakang bangunanmu Kau abaikan Kau terlampar! Kau Di MCBC hari ini kami melakukan aksi damai di kantor wali kota. Jadi kami ada beberapa tuntutan bahwa eh, cagar budaya di Palembang ini kurang diperhatikan. Bisa diomong ke, eh, mungkin tidak diperhatikan ya. Jadi di sini banyak para kawan-kawan pejarawan, -kawan budayawan, tempat sepegiat. Nah lah ya kita sangat prihatin sekali kalau lihat posisi gedung pertemuan itu hancur itu. ya siapapun merasa miris ya ya itu hanya seniman jadi banyak yang kita tuh ya kita ingatkan di sini jadi kita ya. mengingatkan Pak oleh ya termasuk dari ada kantong Balai pertemuan kemudian eh, makam Kam Jaya yang sekarang hilang, hilang. di timbun wong ya, ya. Cinde Mak Pulau Komarosya Mana Jadi eh, di sini kami ini hanya bisa menyuarakan. Ya. Kalau di kawan-kawan ini -kawan kita ini bisa ngonggong ya aja. Nah, <laughs> kuasa. Nah, jadi hari ini kita mencoba untuk berdiskusi, ya. berdialog dengan pihak-pihak kita ya. aksi damai. Kando jadi Mak uh, Mano cerita aksi kita hari ini. Alhamdulillah Mang Dayat. Sopir Alhamdulillah hari ini kawan-kawan seniman, kawan-kawan pemerhati sejarah, cagar budaya akhirnya mengadakan aksi langsung ke pemerintah kota Palembang melalui titik kumpul KBTR jadi tutup aksi hari ini bahwa kami meminta kepada bapak wali kota untuk memperhatikan cagar-cagar budaya kota Palembang contohnya goa Jepang, Makam promojo yang sudah rusak contohnya jembatan lamperan dibuat lift, yang belakang kita gitu nih Yo, belum lagi yang gedung wali kota, atau kantor wali kota itu, itu pucuklah lah berubah Yo. jadi originalitas uh, gedung kesenian uh, betul, kota tua itu hilang kan? Yo. Yang lucu lagi, main ini, Bang Dayat. Kan aneh, Palembang ini kota tertua di Indonesia, heeh, <tuh> tapi mohon maaf mana kota tua nyu, awen mudo kak. <laughs> jadi terus jago, kita jenguk cak mana kota tua Jakarta, cak mana Solo, Jogja, Malang, Bandung, itu dijago. Itulah heritek-heritek itu kan bakal menyedot para wisatawan. Kalau wisatawan luar negeri itu iya nanya gedung-gedung tinggi, tempatnya terbagus <laughs> <yang> galora. Iya. <laughs> Dia tulanya nge masa lalu Palembang nih, yang katanya kota Sriwijaya, kota Palembang Darussalam alami itu mana, Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah kota pemerintah kota Palembang, Bapak Arno Jaya, tolong perhatikanlah Uh, ini nah gedung kesenian gedung gedung KPTR Menggayat eh. Itu kusen uh, langgalo nah. Pintu kayu lamo itu? Kayu lamo. Hmm. Woi, mantap nah jamblando itu. Iyo. Itu <laughs> bukan lagi jut-jutaan itu puluhan jut itu kalau dijual galgalo ini. Mantap, sampai wuh Nah, jadi kami berharap ini. <laughs> Sayang gedung ini tidak manfaat seraklah dengan seniman. Jadi ada- uh, ado aktivitas. Tempat kita di sini. mentas sudah. Iya, tempat kita mentas. Enam komite seni bisa tampil di sini, bisa pameran, bisa ngaduk panggung. Uh. Nah, jadi kami berharap pemerintah kota coba jeli yang lucu lagi mendayat KPTR ini. dibuginya ini, Amang dak. Dibuginyo kantor kota, tidak terjago. Kalau uh, uh. ke bagus mendai kalau tempat ini dijadikan ke Destinasi wisata, bisa jadi UMKM di disini uh -uh. Jualan-jualan pusat seni Malu uh -uh. melihat aku dengan seniman-seniman luar Khususnya dewan-dewan kesenian kota-kota lain itulah Ketika gedung kesenian uh -uh. Kalian di Jakarta hari bukan gedung kesenian kita, punya provinsi uh -uh. Yang kami pertanya, kota Palemang ini mana gedung keseniannya? Kita tahu di jantung kota susah nyari tanah, nyari gedung Nah inilah solusi KBTR ini jadi kami berharap kepada bapak di kota dan stakeholder yang lain tolong pikir ke gini nih uh -huh. sayang apalagi bapak wali kota nih ketua JKPI jaring kota pusaka Indonesia Yo, gak ditanyo kawan-kawan yang lain sesuai judul lagu ke Ali Ghoi tadi tua di kota tua Yo. tua wai di kota tuan tapi apa yang kita nikmati sebagai di kota tua ini awet muda kalau besoleh. Ah. <laughs> <laughs> katanya kota tua, katanya kota... Kami semua datang ke sini menyampaikan aspirasi. Pertama, yang kami tahu bahwa Harno Joyo dilantik dan disumpah sebagai wali Kota Palembang untuk mengurusi Kota Palembang. Faktanya, nah, kenyataannya selama lima tahun sebentar lagi habis. Kalau dari sisi cagar budaya, kami nilai nol atau merah lah ya. Tidak ada satu cagar budaya pun disertifikasi di Kota Palembang. Walaupun ada satu. Ini dilahirkan untuk dibunuh. Sertifikasi hari ini besok dihancurkan. Makar. makar ya. Memancar, ya. ya kan? Terus kalau kita lihat akhir-akhir ini jembatan Ampera direhab dan itu menyalahi undang-undang. Tanpa melihat kaedah undang-undang cagar budaya. BKB dikhawatirkan rumah sakit itu akan diruaskan dan akan merusak cagar budaya terakhir Makam nah, Keramo Jayo ya. dipagar, dipagar oleh pengusaha apa yang beli itu ya nah. ape, ape, ape. Ape, ape. Ape. Ape. pulau kemarau nah, nah, dibuat apa itu oh. matai, matai, matai. juga melanggar undang-undang situ pertahanan ya Nah Makam Keramo Jayo itu saya ingat dipasang merek di zaman ini. Pasang merek sebagai budaya Tapi untuk apa merek itu Kalau itu cagar budaya Kalau tidak diurus oleh pemerintah Nah yang paling mengenaskan adalah Di belakang kita Di wilayah pemerintah kota sendiri ABTN, N. ABTN. N. Beberapa waktu lalu Kita sudah ingatkan melalui media Bahwa sebelah sana pagarnya hilang Dan di Sekarang semua Jangan lihat, itu semua puasa gila. Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Gila itu. Ya, Habis semua. Itu dibangun di masa Belanda dan itu masuk dalam wilayah sini, tetangga. Kelihatan langsung bangga sebenarnya. Memang ini prangka di kawasan. Tapi hancur Tantang. semua. Tantang. Lalu, karena itu kita bertanya, kemana wali kota? tidak ada, jelas tidak ada. Kalaupun ada fisiknya di situ di sini tapi hati suri tempat lain nah. yang dilantik disumpah di sini ya. tapi membangun tempat lain nah, mana Pak Tanjung Sakti nah, nah, nah, nah, nah. dan itu selalu dipromosikan ya. dipromosikan seolah Tanjung Sakti destinasi wisata hebat Palembang mana semua destinasi wisata di Kota Palembang gagal so. semua Lampiran hancur ya lorong basah kulineri Puliner. pedestrian Irman. Labi Daro, karena Labi Daro baru-baru ini, baru -baru. ini. Top -top lagi. Kenapa seperti itu? Karena membangun tidak ada studi kelayakan Membangun tidak ada kajian Dan mungkin juga membangun karena tidak dari hati dari pikiran Karena hati dan pikirannya di tempat kelahirannya Anyung Saki Pagi Tuhan dan Tuhan sekalian yang punya gedung kami masyarakatmu mencintai, ingin berjumpa Akan tetapi lagi-lagi para pemimpin tak ada di tempatnya Kursi empuk kau tinggalkan untuk melalang buana kemar, sana kemari Kau lihat jalan rusak, kau lihat orang sakit Kau datangi mereka-mereka yang katanya kau perlu perhatian Tapi tidak pada kami para seniman kepada sejarawan, kepada budayawan Bahkan bangunan tua di belakang bangunanmu Kau abaikan, kau kan, Wahai pemimpin kami Kau bangun daerah lain Destinasi yang luar biasa Kau undang Pak Menteri berkunjung ke sana Tapi kau terbengkalaikan Cagar budaya yang ada di kota tercinta Benar! Tua tua di kota tua Baiklah Tuhan, diriku tua, Bapak di ibu yang terhormat, Yo. mungkin jarang sekali seniman, sejarawan, budayawan bergerak seperti ini melakukan aksi. Kalau kami sudah turun, artinya ini sudah tidak baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Kami yang seharusnya berekspresi lewat kesenian kebudayaan, hari ini harus susah payah. Menyuarakan aspirasi kami, gedung-gedung yang banyak di belakang itu sekarang terbengkalai, tidak terawat, cagar budaya tak jelas, janji-janji kampanye yang tak terkepati sebentar lagi akan habis. Bahkan kepada seniman bisa dihitung pakai jari, berapa kali Bapak kita yang terhormat hadir acara kesenian pernah, pernah wali kota, wakil wali kota, dan sekda tidak pernah ada di dabernah. acara dabernah. Kota Palembang. Angkat ah. kampanye ngomong, peduli dengan seniman, peduli dengan budayawan, peduli sejarawan. It Baiklah, tadi sedikit orasi, izinkan saya membacakan puisi Kota tua oh. tanpa identitas. Apa kabarnya kotaku? Kota yang katanya tertua di negeri ini, kota asalnya kerajaan terbesar yang tersohor sampai Madagaskar, sampai mancanegara. Namun kini kita tahu identitas apa yang kita punya, tak ada, tak ada sama sekali identitas kota kita, tuan dan kuat. Gedung-gedung tinggi mulai berdiri, katanya menandakan kota ini semakin maju. Katanya, kita semakin lupa dengan jati diri. Kita tinggalkan peninggalan sejarah hanya demi satu kata. Pembangunan. Bangunan-bangunan tua hanya sebatas kenangan, hanya sebatas pajangan. Kita lupa untuk menjaga dan melestarikannya. Satu persatu runtuh bahkan tak tersisa, terbengkalai, tak terawat terabaikan katanya demi menuju kota internasional katanya kali kota tua di kota tua kini kita semua alpa dan lupa tak mengenal lagi bangunan cagar budaya yang ada perlahan tapi pasti kota ini akan kehilangan sejarahnya identitas oh kotaku ironis jadimu kota tua tanpa identitas tua dua di kota Tua sekali lagi Bapak Ibu tuan-tuan yang terhormat keberisahan ini silahkan didengarkan diaspirasikan kepada Bapak-Bapak Ibu-ibu kita yang ada di foto Bapak, Ibu, di atas ini Salimah Mas Darussalam 2023 yang akan sebentar lagi habis apakah memang benar Kak Febri kota kita kota Mas Darussalam Pak Bebi Jargon. Artinya, artinya apa kalian ini? Selanjutnya, silakan 31 Januari 2023 Saya tulis puisi ini dengan judul Pianat". Berjalan di antara bulan menyinari jembatan Ampera adalah keindahan sempurna di kota Kupalembang. Duduk di pelataran PKB adalah bukti peradaban maju di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Berzikir di Masjid Agung menunjukkan Islam sudah lama di kota ini. Kantor Pemkot, Gua Jepang, Balai Pertemuan, Makam Pangeran Dramajaya. Semuanya bersaksi sebuah kejayaan. Inilah kebanggaan yang ditorehkan oleh nenek moyang kita. Jangan merasa hebat untuk menghancurkannya. Kalau tidak mau disebut. Biaran! Tua. Tua. tua. tua. tua di kota Tuhan satu puisi dari kami saya tulis 1 Desember 2022 wahai anak negeri yang ada di kota ini kabarnya ada satu sudut BKB yang akan direnovasi dikhawatirkan akan merusak cagar budaya dengan alasan ini Apakah kalian hanya diam Dan tidak mengerti Tidak Ayo gerakkan kakimu Meski langkah tertatih-tatih. Ayo gerakkan tanganmu Sebagai tanda baku Berbuatlah semampumu Meski suara kita tak didengar Sampaikan kebenaran itu Meski terdengar sama kadang lisan tak mampu untuk berkata-kata maka ikut dan hadir adalah perjuangan kita kadang kuasa pun tak mampu untuk mencegah maka kita jangan hanya diam dan terlena. BKB adalah warisan leluhur yang perlu dijaga bukan milik pribadi atau warisan orang tua BKB adalah kebanggaan kita semua. Mari kita jaga sampai hilang, jangan sampai hilang sejarah kita. Palembang 1 Desember 2022. Terima kasih. Balik-balik-balik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Bobo. Bapak Bobo. Bapak Bobo. Bapak Bobo. Bapak Bobo. Ya kami hormati ya di sini Bunga masukan Tanji Every Gusai, mana Gusai ini? Bangdaya Ya <laughs> nah, Mohon maaf Kami <laughs> ya bisa sebutkan <laughs> satu persatu Saudara-saudara <laughs> Saudara-saudara <laughs> yang semua hadir pada pagi hari ini <laughs> syukur kita pada kepada Allah Sementara di mana pada kesempatan ini saudara-saudara dapat mengutarakan tujuan daripada kedatangannya di sini dan di sini mohon maaf Pak Walikota tidak bisa berinteraksi langsung karena ada kegiatan di kafe sehingga pada kami sebagai staf kali bidang Mso sosial dan masyarakat. Jadi hal-hal yang diutarakan oleh saudara-saudara tadi, itu kami akan lantikan dengan masyarakat kami beserta kepala dinas. dan doakan semoga apa yang diinginkan. Itu. Amin. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baik, baik, bagus, baik. bagus. Ya. Waalaikumsalam apa lagi nih, setagakar muda yang pertama ini. Nah, itu tadi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menghormati kawan-kawan sekalian. Ini kenal kalo ini nih. Intinya yang pertama, apa yang menjadi aspirasi? Kalimpang ini, sebenarnya Bucana area ini adalah mantan dari Kualitas Budayaan 2016 ya Be? Dan di zaman beliau sebenarnya sudah ada perda nomor 11 ya, eh, tahun 2020. Tentang kita lanjut dari Undang-Undang 11-2010, tentang pesta dan budaya. Dan tentu, apa yang menjadi harapan kawan-kawan sekalian, lihat ada 4 poin, yang pertama berkait dengan secara yang kami komitmen dan konsentrasi nah, ada beberapa juga yang eh, diharapkan peran juga dari THCB ya karena THCB ini sudah dilantik di 2019 dan sebenarnya dalam masa eh, SKT THCB ini sebenarnya kompetensinya terakhir di Desember dan kami pemerintah kota melalui kesebut kebudayaan sudah mengalokasikan untuk uh, formulasi asesmen nanti komposisi PABC ini sesuai dengan harapan dari kawan-kawan sekalian. Kalau bisa nanti komposisinya 70 dari akademisi, sarawan dan sebagainya 30 dari pemerintah dan kami. Sudah mengantarkan untuk uji kompetensi ini nanti sesuai dengan keinginan kawan-kawan sekalian. Dan mudah-mudahan nanti kita sudah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi di bulan Mei nanti ada uji kompetensi untuk menggantikan komposisi yang tadi ada limo dari pemerintah, rumah duo dari unsur yang lain. Nah ini harapan kami seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan... Uh, TV sudah terjawab terus gedung KBTR dan kami sebenarnya dengan hewan kesenian sudah tahu semualah ya. Kita berupaya untuk menjadikan gedung KBTR, ya. KBTR itu sebagai gedung uh, taman budaya ya. Kami sudah buat kajian dan sebagainya. Nanti akan kami apa uh, Informasikan kembali dengan Pak Wali, mudah-mudahan melalui forum uh, dialog seperti ini, ada uh, keinginan dari Pak Wali yang tadinya uh, sudah kita pertuangkan, mandi arah ke BPD atau ke instansi yang lain, nanti melalui forum ini akan kami laporkan kembali kepada Bapak Wali Kota Palembang. Terus terkait dengan e, pengusakan terkait dengan cagar budaya, ya sesuai dengan amanat undang undang dan juga sesuai dengan kerja kita, kita mengecam lain ya eh, sebagai ASI, pengusakan cagar budaya, karena memang e, termasuk juga yang baru terjadi juga di Ramajaya. Ramajaya ya dan Kita sudah rapat terus maraton dan Ramajaya ini memang di tahun 2018 ya. Eh. 18 didaftarkan sebagai objek yang diduga cagar budaya ya. Dan tahun 2020 ini sudah diverifikasi oleh Pak Wahyu sebagai verifikator. Namun dari verifikasi itu ada kekurangan-kekurangan 6 -kekurangan dokumen yang dibutuhkan untuk uh, menuju proses verifikasi final dari Pak Wahyu. Dan kemarin kita sudah rapat melalui apa uh, ahli waris dan juga melalui pihak yang merasa punya lahan untuk kita mediasi dan ini eh, kemarin sudah dilengkapi oleh ahli waris termasuk kekurangan 6 dokumen itu dan kami akan dorong kembali Pak Wayu sebagai verifikator untuk memverifikasi kembali terkait dengan objek yang diduga cagar budaya ini karena ada tahapan-tahapan juga walaupun ODCB itu perlakuannya sama dengan cagar budaya aman undang-undang seperti itu dan kami mendorong ya untuk eh, Dokumen yang dibutuhkan oleh verifikator ini bisa lengkap dan mudah-mudahan ada hasil dari verifikasi yang diinginkan oleh kawan-kawan sekalian. Ketika sudah ada hasil, mudah-mudahan kita dorong untuk tim ahli cagar budaya melakukan sidang, Terima si rekomendasi yang dikeluarkan oleh THCB, itu yang nanti bisa dihasilkan untuk kita usulkan kepada bapak wali kota untuk didapatkan keputusan sebagai objek yang di objek cagar budaya kota Palembang. Mungkin itu ya, kawan-kawan sekalian, sekali lagi terima kasih dan tentu kami mohon e, dukungan lah dari kawan-kawan sekalian, karena bukan menjadi tanggung jawab, kami saja ini tempat tanggung jawab kita semua, semua untuk bagaimana Palembang sebagai kota tua, dengan usia 1.339 tahun, dengan prasasti dan begitu banyak, mari kita sama samalah untuk melestarikan dan menjaga benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Mungkin itu secara keseluruhan identifikasi terkait dengan cagar budaya yang sudah di kita data. Nah, kita akan dorong, karena tidak mudah juga untuk melakukan kajian, karena ini butuh kajian juga dari kawan-kawan ke mana yang menjadi kawasan, yang mana situ situs dan sebagainya, kita akan kaji bersama, kita akan butuh juga kawan-kawan juga untuk membantu kami, untuk mendorong statusnya yang tadi yang mungkin pendaftaran, bisa kita daftarkan sebagai yang tadi, yang bisa jadi ICB, mungkin saja, ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.